serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik kabar bahagia dan terbaru seputar Leslar tentunya baiklah sahabat selalu dimanapun kalian berada untuk malam hari ini momen akan memberikan momen-momen spesial yang kita dapatkan vitamin bahagia dari idola kita untuk pertama persahabat ya, ada mama spesial yang kita dapatkan Bunda Lesti Kejora saat menghadiri acara ultahnya keasila. Ini duet barang langsung dengan Kak Asila spesial ya, Masya Allah Mudah-mudahan Bunda Lesti ini selalu menjadi kebanggaan kita semuanya, Masya Allah Kalau kualitas suara memang tak diragukan lagi Memang the best menggelegar Mudah-mudahan selalu menjadi Orang baik dan selalu memberikan Karya-karya terbaik Untuk kita semuanya Dan berikutnya perselamatan Kita lihat juga Lagi-lagi tentunya Papa Bilar ini memberikan tanggapan Soal tanggapan Lesti ya Mengunggah sebuah postingan Satu jam yang lalu Video Bunda Lesti saat nyanyi duet Barang ke Asila Papa Bilar memposting dan untuk mengunggah sebuah kalimat gimana tanggapan Lesti tentang lagu yang baru saja dijanjikan oleh Lesti aduh masya Allah banget ya lagi-lagi kelakuan Papa Bilar selalu membuat kita ketawa bahagia masya Allah dan kita lihat juga persahabat ke kabar berikutnya ini ada momen spesial nih foto-foto ya Papa Bilar, Bunda Lesti bareng Kak Sandi Arifin Masya Allah, foses senyum lebar dari Bunda Lesti ini memperlihatkan kebahagiaan yang dirasakan malam hari ini. Aduh, masya Allah, banget ya ternyata malam hari ini. Kita disuguhkan full vitamin bahagia dari mulai acara live di acara Juragan 99 sampai Bunda Lesti menghadiri acara Bibit Sauriaka Adis Gilang dan berikutnya persahabat Leslar ini menghadiri acara ultahnya ke Arsila. Dan, untuk bersahabat, ya, kita hanya bisa mendoakan yang terbaik. Semoga Leslar selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan. Amin. Dan berikutnya, bersahabat, baby El juga sini ketemu dengan Oma Siwi. Wah, bahagia sekali ya! tentunya BBL didoain langsung oleh Ibu Siwi mudah-mudahan doa baik Ibu Siwi dikabulkan dan pasti bersamanya BBL selalu menjadi pusat perhatian banyak orang Masya Allah Allah selalu untuk BBL dan berikutnya juga sahabat, kita lihat di sini ada vlog yang akan kita dapatkan juga dari Bunda Lesti Papa Bilar saat di acara Ultanya Kalsila Ini vitamin bahagia kita dapatkan Dari Mas Gongli ya Bakal ada vlognya nih Di acara Ultanya Kalsila Jangan tentunya terlewatkan Untuk selalu mendukung Karya-karya terbaik dari Idola kesayangan kita Dan selanjutnya Bersahabat Kita lihat juga di igns IGSnya Bunda Lesti Ini baru saja mengunggah sebuah postingan Ternyata muda lesi kejora ini video call bareng Kak Si Wow peserta alumni DA Asia di persabed di Indosiar. Kak Siha ini peserta dari Malaysia. Masya Allah. silaturahmi tetap terjaga dengan baik ya de. Semoga tentunya selalu menjadi orang baik, selalu menjadi orang hebat, dan selalu menjadi inspirasi untuk.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 Oh, oh, oh.